gbp US Bullish; Awasi potensi koreksi; Harga GBP/USD kembali terkoreksi dan bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP GBPUSD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.35629, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.35384. Sekian analisa Forex untuk tanggal 23 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 081212